10 Fakta Film Animasi Terkenal Yang Jarang Diketahui 1. Pada Film Brave 2012, Saking Detailnya Tak Disadari Salah Satu Anak Panah Yang Ditembakkan Merida Terlihat Melukai Pipinya Sendiri dua, Dalam film The Boss Baby 2017, ketika tim mendapat adik laki-laki, tak disadari nomor bajunya berubah dari 01 menjadi 02 yang mencerminkan dia bukan prioritas orang tuanya lagi. 3. Dalam film Toy Story 1995, pola karpet di rumah Sid, persis sama dengan lantai di film The Shining 1980. 4. Di film animasi The Lion King 1994, Simba memakan serangga dengan jari kelingkingnya yang diangkat. Hal itu menunjukkan sikapnya sebagai anggota kerajaan 5. Dalam serial animasi Shaker 3 2007 Pintu rahasia Fiona membuat patung ayahnya mencium bokong kuda ketika dibuka Namun, dalam Hercules 1997, patung Zeus mulai tersenyum setelah dia bertemu Hercules. 7. Dalam film animasi Up 2009, warna-warna di film mencerminkan suasana hati dan sikap Carl. 8. Sid, seorang anak dari Toy Story 1995, tumbuh menjadi seorang tukang sampah yang muncul di Toy Story 3 2010. 9. Dalam Finding Dory 2016, satu-satunya plastik yang bersih adalah yang berisikan udang karena ia adalah pembersih dan pemakan bakteri. 10. Zootopia merupakan film yang terobsesi dengan Frozen. Di Zootopia 2016 kamu dapat melihat dua bayi gajah yang mengenakan kostum Anna dan Elsa dari Frozen 2013.